Inilah pejuang-pejuang Al Mu'barok yang siap tempur di pendingan Sumogawi Semarang. Neng yang sungguh-sungguh neng ya, yang sungguh-sungguh, sedi tumpuk Pak Masya Allah. Ayo. Ya inilah pejuang-pejuang Al Mu'barok yang siap tempur di pendingan Sumogawi Semarang. Jangan Terima kasih Ustaznya. Ya saat ini Beberapa santri yang Yang akan ik Yang akan Kursus di Di rakyat 40 hari Di pendingan Pisau nyukber toh, wah, kaya bahasa Allah. Tidak ada hasilnya. Ada bahasa Allah. Apa nyamuk? Apa yang paling terbatas? Iya, gak ada ide. Gak ada ide. Siapa, hari? Siapa yang ikut dulu? Siapa yang ikut? Wah, melanggar lalu lintas ini. Pelanggaran ini ya inilah pelanggaran. Sangat. Nih, satu jog ditumpahi orang tiga. Masyaallah. Masyaallah. Jarulah, Allah kesalikan. Ya. Lihat-lihat. Berapa orang? he Orang tiga doang. siapa? Hmm. Sama sungguh, sungguh di sana Sama ya Sama boleh Sama gina. sungguh gina. sungguh okay? Harus minimal 40 hari, Sama gina. Sama gina. Sama gak Sama gina. kerasan kamu, siapa itu? Ya, ya. ya, ya harus kerasan Minimal 42 hari, paham? Kalau nggak kerasan tuh Udah. ayo, ayo jalan, ayo, apa? bensin? lewat aja, bensin? ayo jalan jalan. Eh, jalan. Heeh. Kamu paham? Apa? Lewat deweannya. Lewat tol. Enggak, ini enggak lewat tol lo. lewat ini. Asalamualaikum warahmatullahi Yang gerobogan itu. Apa? Anu, yang depan nanti biar ini aja. Palingan putar sini dulu, yang depan biar itu. Iya. Ayo naik ya. Ayo naik ya. Halo, apa Nih. Gimana ya? Oh, sang gandeng-gandeng, Malu. Sini sana nule takrib lo ya ngajinya mulai takrib bang jangan lupa ya tarjama kriyatul solihin ritarjama Riyadi solihin saya Riyadisolehin. yang di beba Muhammad yeah. itu itu yeah. ayo hey. Kok di, diem itu itu. Loh, Masang. itu oke. Okay. Sangat, terima kasih. Semoga diberkahi. Okay. <tuk> <tuk> Sabar, Ali. Dang, karena melu sate. Dang, ngaji lu ya. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Neng yang sungguh-sungguh neng ya, yang sungguh-sungguh sedih -sungguh. tumpuk apa Masya Allah. Kamu duluan ya. Nanti kamu dulu itu orang itu nggak paham jalan. Jalan. -jalan. mundurkan dulu situ nggak, Bapak? <tik> iya, yo Ngap ngapain? Dah ya. dadah, assalamualaikum.